Katalog Promo Superindo tanggal 25 sampai 31 Agustus tahun 2022. Like, comment, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe di channel ini karena akan ada video baru setiap harinya.